Eh, ramai juga ambil job berdiri oh. sini hmm. Jeng, Geng, geng-geng koror ya? Haa! Rumah sama? Ramai, ramai jumpa kat sini Eh, bila kita dah keluar, kalau tak lag Nasib baik kita duduk Ruming atau tidak Dia memang main pola Pukul Gitu lah Kaki murah. lipat apa dia oh. Sampai sengit-sengit ultra <laughs> <dia. tod> Aduh ni depan Pada siapa tinggal <laughs> eh Aku berhenti je ambil hamba Ambil hamba korang lah <laughs> jalan, tengah jalan tengah jalan Tengah jalan <laughs> Tengah jalan lagi <laughs> Dia lembus kan Dia orang hantu ni Go <laughs> do oh, try dia Aku dah ambil hamba dah Abang nak jalan lah alih alih, oh budak petrol tu yang berbalik, oh, terjun lagi, <laughs> tak ada balai <nombor> dia, <laughs> <laughs> Kenapa ah, ini apa Video, apa video, oh. Aidat. Ini citra. Kau pergi sini eh? eh si si? Aku aku aku. Okey. Okey. kau yang kono tak lepas doh. Baik kau, baik kau. Apa bunyi dia? Lah ke macam ni? Baik kau, baik kau, baik kau. Butik kecil. Apa? Tak ada. jauh kena sampai hari Jumaat oi. Depa tengah hari. Kita kat jamat ada, dapat. Teruskan, teruskan. Huh, okay. Harus bukali. Okay, macam Bawang puluh? I think... Uh, eko mana di? Eko baru? Eko... Eko... Eko-eko... Eko-eko-eko eko Dia ambil freight market ah. eh? Haa... Haa... Haa... Haa... Eh, tu freight market ada pergi sana? Ini tepi highway Tepi highway belum ada Tepi Apa <San> dia nak potong i tu <San> aku tak beri rumah je takut <San> ah, <dia> nak <San> potong nak potong i-car ni saya tu sampai sangat-sangat apa peli i ni <San> buat molek tu potong gaji ni <San> wasak oh, ah. oh, oh, oh, skru jatuh sebiji Wah <laughs> oh, sebiji pun tengah eh? jer. <laughs> tak ada skru jatuh tak apa jangan asyang tanggal. Okey dah. Okey dah. Di sini sampai. Ah sampai. Siapa sampai? Mat nah, Dan Bin Mas. Hai dia las kaliro oi roy, roy las ah hai kau boleh okey o hmm lama lama apa flight naik oh cantik <laughs> hey Tak isi minyak ada minyak ke dah tu. Ada. Ada, da, ada, ada. <laughs> eh, dia, dia, dia, ni siapa dia, ni? Adik. Kok pergi. Pukul aku, pukul aku. Warna ni, warna. Warna ni. Warna ni. jalan tak goyang ke? Trailer kosong? Tak ada. Tak rata. <laughs> tak rata bersih kaibalat tu so simpai ingat ada trailer dah banyak tak ada banyak tak ada banyak baru pergi tu ada Maryam ni mari Maryam pergi hook itu tengok ke taman ah ni tadi berhenti ni terus tu sampai ke jetty apa flexi pulak Black flexi ah, pula. hmm. boleh Aku ok <laughs> <laughs> Black boleh Aku takut Rebok madu nih. Ada mana kita petik? Ada petik. Bau minyak. Ay, kita buihnya. Gua ni. Rebu minyak. Air tengok. Okay, keluar. Oh bawa, bawa ni nampak bawa macam apa? Balang kaciu. Oh, yeah, the radioactivity. Tak boleh pado. Jom, jom jalan, jalan. Tu dah, tu dah. Sudahlah, dia sini Oke. Okay. Sudah awal okay. eh. Heh. Aga. Mantinah buat gua awal deh. Misal lagi aku. Oke, okay. harus. Okay. Buat Oh, lawa ini. Nah. Mana wah, eh, ini fotokopi kesenangan gue. Ya. Nah. Yeah. Oh, so, so, hey, uh, Guys, korang share Discord punya link dekat mm -hmm. mana? Dekat Google BTS kan? Eh? No. Kenapa? Discord punya oh. Invitation link <laughs> So, ada jiwa aku minta eh Tanya ada di Discord Dekat uh, duduk ada Andrew Dekat dalam Discord kan? Dekat dalam Discord kan? Haa, dalam Discord ada link? Hey Zai, atas atau kat belakang yeah. Zai? Oh, no. kenapa? Baik. Hmm, apa? Eh, ini